Di bus simulator Indonesia Oke kita ke tour mode sesuai judul kita akan ke Jawa Timur Park dari Wonogiri ya sebelumnya kan teleng Ria beach ya part 1 alun-alun batu Part 2, Arjuna Temple, Part 3, Tebing Breksi, Part 4, Pasir Putih Beach, Part 5, Teleng Ria Beach, dan Part 6 sekarang ke Jawa Timur Park. Untuk yang perlu tertutup panjang ini, kayaknya saya nggak main live ya. Saya rekam biasa aja, kualitasnya bagus gitu, kalau ngelive kan cuma 760p ya. Nah, saya langsung dari aplikasi YouTube nya sih, nggak pakai aplikasi lain. Oke, langsung aja kita. Dari sini ke Wonogiri, ke lewat Malang, melok kiri ya, ke Kota Batu. Hadiahnya 86.000 ribu Besar juga, lumayan panjang menurutnya Go. my mungkin live untuk uh, minggu ini yang bus ID nya cukup dulu ya kita cari rute yang baru lagi cari yang pendek-pendek aja guys ya nah, kalau panjang kan durasi gitu nge-live nah, nggak bagus juga kualitasnya kualitas videonya nggak bagus gitu kalau apalagi dilihat di PC ya laptop gitu hancur minah ya saya nyobain lihat nih. Laptop itu, aduh oh, Buyar gitu gambarnya Berarti cocoknya hanya untuk di Android aja Kali nggak buyar gambarnya Ini apa-apa Untuk di smartphone aja Aku Mau keluar juga di depan salah terminalnya ya belum belumnya kan sepi banget tuh gak ada bus lain. nah ini ketabrak nih botak botak loh ini lucu tuh itu ya nih, -tuh <tuh -tuh> oh, guys botak bukan <tuh> <-tuh. tuh -tuh -tuh> saya botak suka nyanyi webnya nggak kamera ya kamera kamera kameranya Ke... ke arah terminal durasi guys ya apa oh, saja durasi oh, jalan jauh lagi maaf ini nyatu saya nggak teraba-teraba satu jalan ya Tapi perasaan selamat pagi bersatu di jalan guys di kadang nih ya di jalan raya tuh ya kita hati-hati orang lainnya hati-hati gitu. nabrak kita ya itu harus di jalan raya Oke. Ini. ini jalan padahal luas banget ya kenapa kayak sempit begitu saya aduh, guys, give itu enak ya guys ya, mantap gitu kiri si doda kiri uh, udah sampai cirebon, ya. cirebon banyak -banyak. ayam oh, belok kiri arah ke solo itu nih. Walaupun kita tanya, Ayo, teman ayam penyet teman-teman! Ayo, teman tuh ayam teman ayam penyet. Sebelahnya. My is pastito. My is pastito. My ayam teman-teman! Ayo, teman-teman! Ayo, my teman Ayo, teman-teman! Ayo, teman Hai, jalan biru aja ya. Kalau jalan yang satu tiga, dan itu gitu. filosofi tokai mengikuti arus tidur itu beli pelan amat filosofi tokai <tik> Wonogiri, guys, ini kita komentar ya, kami berbagi informasi. Jatiroto, uh, manangan paporis heh, manangan sawah heh. Oh, sungai juga Jatiroto, sungai apa guys? sama sama, sama Wonogiri, ya bukan sungainya? Yang seperti kayak gini tuh, aduh lu uh, pas hujan tuh kerja nyalakan lagi pada lampu uh tuh okay. tembok di graffiti lagi warna kapan anak muda tapi kalau tembok rumahnya sendiri nggak di graffiti gitu guys ya kadang-kadang tembok orang yang ditraffi, kemarin enak kalau tembok sendiri sih, hihihi, <guluh> ya enggak. Ada hujannya deh. Wah, mau <tuk> kemana sih ini truk? Aduh, malang gitu. Sorry pak. Wih. dan kalau kayak gini nih pemandangannya lihat jelas Sorry, mohoi. <laughs> Pasong sih. Ini lagi gaspol nih. Gascon. Tukatan tinggi besi, Itu kan, budung apa guys? Budung apa bukit? Jam tangan Jalan-jalan jalan Relo banget sih Jalannya sih Enggak lempeng aja gitu Pelok-pelok <tuh, -tuh. Tuh kan Enggak lempeng aja jalan-jalan gini guys ya kalau dinyata ya, juga saya sering ngerem dulu ngerem dulu ya stop dulu foto-foto oh, dulu landscape mode foto pemandangan satu atau kok lurus sih oh, ya, polisi sorry pak mantep banget pemandangannya guys wow wow wow wow jalannya kayak gini oh, jadi kayak di itu sih si kijing kayak gini guys jalannya sama ya si kijing di tulis kalau komentar ya si itu jalannya kayak gitu guys, waduh, ini sih, aduh jurang ini sih. mundur, bahaya, membahayakan penumpang kalau masuk jurang, gila ini treknya, bu, bu, apa, Menurut masalahnya kalau pulangnya nanti kenanjak. banget ini guys. ke di bawah nih. Oh. jalannya. Oh, udah. Aduh kalau masih panjang Stay Stay Stay discount, 50 persen. Kayak jalan moko itu juga ya Ke Gucci tuh Modelnya kayak gitu sama Serem Berarti sama semua ya Kalau jalan membelah bukit begitu Melewati bukit Maksudnya <tuh>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 AFC, MFC suasana Tadi suasana perjurangan Karena perkotakan Kita ke kiri Ke arah Malang Toib, empuk bakery. Ya, Pang Toib. <laughs> Harusnya bang mandiri, CA ayah BRI, bang Toib. kenapa nggak pulang, pulang ar atau kaisar maleo. air hampir masuk ke gua. Batasan lemak jalan. palsu guys kadang-kadang di gamenya nggak kayak gitu namanya juga untuk menarik pemain atau pembeli Oke kita malah ini kalau ini tragedi yang Baru-baru ini, ya, di Malang, ya, aduh, prihatin. Terus, dibuka kipas, bisa batu, brosnya. ini nih kalau bukan mode online gak ada ya <SILENGALAN> masyarakat hmm, hujan kalam kalam Ini nih, cabang rondo, lembab batu ya, udah ikut, angkut, udah pimpar, sudah sepak, sudah sepak, masuk ke sudah sepak, sudah sudah Jadi mudo ini kan ini ada di online, itu mudo selingin di Mudo durasi jadi panjang nah, Mudo panjang juga ya itu itu gak nunggu bisa kasih tahu nih kalau mau minta ini kalau bisa langsung turun tuh ke jalan yang bawah gitu nggak usah muter-muter bisa, muter -muter. bisa nggak sih terabas hehehe kayak Yo ho, ho, bisa guys, oke. Okay. Isinya nabrak kalau keluar jalur itu, nabrak pohon Apa nih? Cuma apa nah, akibat ya melawan arus begini nih kayak nah, udah harga rata jelas kemudian <gih> rawat-rawat udah luar jalur tuh udah macet coba <gih> ngerondo tuh seperti itu guys ya uh, uh, sorry guys sorry boy kebalik ke <gih> itu apa sudah WC bukan itu kalau di balik itu uber uh, dong jalanan ya <laughs> sih oke okay. kita akan kelewatin alun-alun terus ke musim angkut Oke, okay, sini musim angkut saya. banget kemenangan eh aduh curang curang curang eh malah mundur curang kan apik lagi aduh ah pelan -pelan. ini udah bakal layar sendiri gak mau respon ya. aneh ya, gitu. Uh, dikit aja mental ya semua ya. nah sebelumnya kita kan ke sini nih part pertama ada dalam kota batu kok oh, kakinya? oblongnya oh, udah ya? batal. siung angkut apa sih? ayo kiri habis Langsung angkut, ini gini. Anggara ini transportasi, oke. ini pemandangan indah banget di kota Batu ya. itu dunia nyatanya emang indah ini guys. terus kalau komentarnya saling berbagi informasi tentang wisata-wisata di Indonesia ya. menuju tujuan kita Ini dia Jawa Timur itu yang lagi tergoler nama wayang apa guys gareng kah petruk kah semar kah okay. kantor marketing kor. Dan pang ter. Kong Kong terbesar kedua di Indonesia. <laughs> Jawa Timur waktu itu okay. masuk juga ini eh apa dia nyampe kayak gini Betul juga sama? Kalau sama nih ini pembuatnya wah ini, ini, ini si bagong oh si bagong ya jarang bagong ya sini aja, pot is tobacco apa tuh sesuatu mu sium tubuh musim tubuh kenapa omensin kan Ini masuk, saya terkena beza, guys. Ya, di beberapa orang belakang, kok lagi di kebahan, ya, sih, angkurap. olah nih. Ini ada roller coaster, mungkin saya pas bikin judul, ya, kasih. Emoji roller coaster, kemarin ya. gambar bus. Ini usah masuk, enak nih. Oke, daripada kalian gak pada bisa masuk ya, sini doang. Ini ngatin mengadit joget nih, sok kacam, ya, eh, eh, yeah. eh, yeah. eh, yeah. eh, yeah. yeah. yo kembali lagi bersama saya. Abis Caharudin Pazrin Konten Gaming Ada juga channel saya Namanya AKF Gaming Lanjut-lanjutnya oke oke, oke oke Yuk Yuk, lah, Nomor 11 AKF. Terus ya, malam lagi, ngumpulin jalan aja lah. Sampai mau enggak Perjalanannya panjang. Flexi cyclenya wah mantep ya, lampunya nyala semua, ih lampu kiri nyala juga guys, mau mantep, patung sapinya nyala juga nggak ya? sapinya nyala juga tidak. Loh, sapi. ulang sinanjak jadi enggak terlalu menyeramkan gitu sifat malam makin gelap banyak bintang apa nih mau hujan nih nyata nyatanya mau hujan ih kalau pulang sebentar ya ternyata memang kalau sih lawan <laughs> di Ya, nya reda. Oh, mantep pas suasana malam di kota Malang, Malang ini. jadi ada fitur kotor sama kainak ya. di ada arowork gitu. ada bengkel itu sebenernya gimana ya enggak kainak gitu kalau gitu. bingung karena kayak, ini custom ya ini juga custom ya enggak kainak gitu tuh kan Jalan. 4 liter lagi 4 dengan ini ben kacau ya. dan nih habis ini roboh nih. Cari pom bensin guys. langsung ke ini ada bom bensin lagi selamat itu. selamat ini. selamat tonton iklan hehehe <laughs> pakai uang juga, ah pakai uang aja dulu saya bisa ada uang kalau kamu ya 30 harga, 30 -30 harga. Bayarnya tuh banyak, ya, nabrak lah. Kan. Nah, kalau udahan kan bisa double payment terus iklan, kebayarkan lah. lah, nyelip lagi abang Sebuah aplikasi yang jarang diketahui orang, namanya Lucky Market, aplikasi yang dapat menghasilkan uang dan... atau sulit sekali udah oh, tunggu mendarainya banyak nyangkut banyak bayar dibayar berapa harus bayar berapa ini sih hah ada aja nopo lah Buat happy happy doang nih kontennya jangan <tuh> anggap serius ya gitarin Yusuf oke okay. door <tuh> Oke, terima kasih sudah menonton. Salam, akai, pakde, kelin, paderin, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye, itu lihat tuh, dapat tawar Tapi kalau nonton iklan jadi 172. tujuh Eh, lumayan kan? Oke.